Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Real Muttaqin. Semoga kalian semua yang sudah subscribe mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dan diberkahkan rezekinya. Amin amin. Allahumma amin. Dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial mengukul hadroh al banjari untuk pemula namun sebelum lanjut ada dua hal bagi pemula yang harus diperhatikan yang pertama pemula harus fokus pada satu pukulan saja sampai benar-benar mahir -benar yang kedua harus sabar dan pantang namun sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya dan jika video ini dipandang sangat bermanfaat tak panjang lebar mari kita saksikan videonya selanjutnya mari kita saksikan rumusnya dalam pukulan yang agak lambat